Persib Bandung rekrut pemain baru, yakni kiri Rans Nusantara, Muhammad Edo Febriansyah, untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Pemain kelahiran Kediri 25 Juli 1997 tersebut diboyong Persib Bandung usai pelatih Luis Mia membutuhkan pemain sektor kiri. Edo Febriansyah diketahui telah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan Persib Bandung atau akan berakhir pada tahun 2025, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, menjelaskan, keinginan yang kuat dari pelatih Luis Mia. Menjadi salah satu faktor pihaknya memboyong Edo Febrian dari Rans Nusantara. Kami selalu bergerak dari rekomendasi tim pelatih. Syukurlah, kami bisa menjalin kesepakatan dengan pemain yang dibutuhkan tim pelatih. Ujar Tedi Cahyono Senin 8 Mei 2023. Sebelum diboyong Persib Bandung, penampilan Edo Ferdiansyah di Rans Nusantara pada musim Liga 1 2022-2023, terbilang sangat gemilang untuk ukuran pemain yang bermain di posisi belakang, tercatat meskipun bermain sebagai pemain bertahan, Edo Ferdiansyah telah menciptakan 5 gol untuk Rans Nusantara dari 25 pertandingannya pada musim lalu, 5 gol didapatkannya saat melawan Persebaya Surabaya, Bali United dan Persis Solo, 10 Maret 2023. Tak hanya itu, Edo Ferdiansyah juga menyumbangkan 5 asis untuk Transnusantara Nusantara saat melawan PSIS Semarang, PSS Sleman, Arema FC, Persib Bandung dan Borneo, 9 April 2023.